three Oke buat kalian yang belum tahu cara isi ulang koin di star ini caranya simak baik-baik video ini kita lanjut ke di sini adalah profil ada tulisan isi ulang Oke kita buka Oke, okay. di sini sudah ada pilihan dan koin saldo rekening masih kosong. Di sini ada Oppo, Dana, Indomaret, Indosat, dan bermacam-macam kartu perdana. Ya, di sini kita coba melalui kartu Tri in Indonesia. Klik kartu Trinya. nya Nah, sini pilih jumlah atau nominal uangnya ya di sini ada 10.000 ribu sepuluh koin lima puluh koin kita coba yang atas yang sepuluh ribu nah di sini disuruh masukkan nomor telepon ya nomor ponsel kita oke okay, kita masukkan saja dulu oke okay. kita lanjut nah sini konfirmasi kita konfirmasi kita keluar dulu kita cari di pesan sini ada pesannya ya adalah berapa ini 504 empat oke okay. diwalik lagi lima 04 kita konfirmasi nah, berhasil mudah bukan silakan dicoba terima kasih